Good morning. Baik lagi live. Baik lagi live nih. Lagi. Lagi live juga. Lu bagus. Maupun. Maupun. Gak lagi live. Gak live. Capek ah. Capek baik. Eh, capek abis push up. Abis apa? Push up. Push up, push up, ngapain? Ngapain push up? Iki puyong banget, kayak wartawan, kayak pembantu. Lah! Bentar, betar, betar, betar. Oh udah on cam dia, eh udah tahu guys dia ya. nggak usah disuruh. Bye An bener sebangecok, baye nggak capek, capek nggak pijitin gitu nanti malam, bener nih nggak capek ya, besok scream jam berapa? Oh, besok aku mau pergi, oh. oke, okay. tadi aku soalnya anjir baye, siapa? Aku, yang nanya bener ya Lah aku emang invite imam ya Aku gak invite apa-apa apa. Imam, Anyong Dua lagi Oh Coba ya Cek Ini malah admin aku Ini Mau di cloud -a. iye Aku mau baca komen juga guys Gimana caranya Oh ini kalau kayak ini, so aku pakai display capture kan. Ini nggak bisa baca komen, bye. Tertar. Aku charge HP guys biar bisa baca komen. Soalnya aku bisa baca komen. Dua lagi siapa? Enggak hey, mau tau ga? Apa? 10.000 dari Ashar. Ada yang baru. Pesan. Apa tuh? Aku kangen bakorek yang baru Apa? Dia kepo banget cok Gak seorang kepo najis Teman. Dia dari, dari di kemana kayak gitu guys Sumpah mati Kesalnya saya sabar sabar Ya ampun Astaga Dua lagi aku ajak followers aku ya bay Pasti mereka senang Pasti dia tidak setuju, oke okay. Untung, kiri dikit kalau saya Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, baik coba, baik lihat aku lewat live aku kan. Ya kan? Nah, aku kayak kayak gitu? Jadi delay gambar yang ngetik kan? Maksudku. Oi. Jadi bayang lihat gambar aku delay ketika tapi suaranya enggak delay. Serius deh. Otak lu delay. Astagfirullahalazim. Ya oh, aku kan bisa pop chat komen. Aku lupa asaga pop pop out komen. Oke. Okay. Nice. Terus habis itu gini kan? Eh eh gini eh eh gini. Uh, aku tuh bukan itu maksud pop Nah Riyeti, ngapain pas dilatih mental kayak aku, sama Imam, eh, sama bajingan. Sepuluh dari Justin Bieber. Pesan, kamu udah lama ga dengar lagu aku Pizzas. Lihat ya di, di live video aku ngapain? Bu amat mat. Ya udah mana dia? Awas bocor, oke. Okay, ya, Entah ya, mati pun, ya. mana eh? Ada Maipan, eh? Variatnya beneran mau main, Mbak. Beneran. beneran? Oh ya, udah berarti nggak bisa. Oh, DC-nya kepotong, katanya. Coba aku lihat di sini, emang DC-nya kepotong ya? Lah katanya variety stres di TikTok. Udah enggak enggak enggak stres ya. Dibilat mental emang ya. aku bilang ambil positifnya aja, aku minta maafkan. <Gülsican> kami misi sempat juara berkat coach Bingus. Seekor kitit. <gülsican> <Gülsican> <gülsican> <gülsican> Astaga ini beli orang. Awas rumah sahar. Ada Ada orang, Cok. Co mana Maipan? lah katanya varieti ini akan kurang satu ini. Maipan berdua apa ini? Jadi fullscreen nih. Oh oh oh oh. My pan. Emang oh, iya, bisa fullscreen lagi? Bisa bisa Pan. Aku udah di room nih katanya. Pan. Oleg. Min satu. Iqimam jalan lah gila. Imam lagi gila sih. Oh, Coba cari Imam dulu. Udah aku nggak kepotong guys. O in ya, taruhnya. Cara gimana? Baik, bisa geser ke kiri dikit ga? Eh nggak usah, nggak usah, baik, nggak usah, baik. Aman, aman. You wait katanya. Oke, okay, invite. Too yeah, okay, invite aku ya? Aku keluar. Kita cok Plus manap plus. Hi Farieti, mana Maipan? Bentar ya Maipan nih. Gak bisa sumpah Bisa guys. Nah, oh Maipan, itu dari uh, inspirasi Maipan itu dari ini guys, dari Oh My Venus. Baik, Setelah. kamu liatin apa? ngeliatin kamu loh. Oh bagi naik turun naik turun Ya Kayak boleh lagi mikir, lagi mikir. Lirik -lirik. Ya gimana? Ini full screen. Astaga. Aku aja baca komen di HP ini pindah ini deh noode pindah noode pindah Justin Bieber. Pindah noode. Okay. Kak Fior gimana perasaannya pas Evos menang bangga-gaga sama bau? Bentar ya guys, pindah ke noode. Oke. Okay. Sepuluh 10.000 10 dari Justin Bieber. Pesan. Okay. Kak Fior gimana perasaannya pas Evos menang bangga-gaga sama bau? Bau. Oh, pas uh, menang. Kenapa guys? Saya gak baik, baik. Saya aku ba. benci apa anjir Aku benci apa? Benci semua bisnis ajair. Sepuluh ribu dari red. Pesan, baik popcatnya taruh sebelah Kampang kanan aja tumpur. biar gak ketutupan koreknya. Iya iya iya. Oke oke oke. Udah kok. Oke WSD bisa masih WISD lagi. Tapi aku bisa baca komen guys. Pan noho depan pan. Discord pan. Baik <tuk> aku apa ya? BEBAS! BEBAS? ya ampun kenapa di up anjir? Tapi ampun ga DC, DC? Crop dikit, FC. Oh iya, aku FC ku ya. Oke, oke, oke. Oke, oke. Oh iya, gua lupa bangsat San, mesti naikin taik. Emang mereka akan banyak banget kok, emang mereka masih merhatiin baik Variety lu dari tadi lu kita nggak anggap lu autan, ah. autan, mijon, mijon, mijon, autan, mijon. Variety hai Iya, ada Zoka nanti keluarga emote Batu guys. Lah baik. Nes nice, kita cuanen kurang nih kata Bang Joka. Cuanen kurang nih gimana nih? Oh baik bisa tahu keluarga Emot. Oh, astaga, ah, astaga, astaga asaga asaga asaga. Yang ke laper itu mitokros terjelapan malam. Yang ah, cuan ya? nih rosternya nih. Oh, ya anjir. Astaga. melakukan hal baru nih. keluarga emot banget, tuh, ketawa anjir. Dia ngomong apa? Ya ampun Bye. Keren. Keren. Kok gampang ya guys ya kalau kalo... ada Mam. Eh, kok ada itu ya? Ada live chatnya Iya itu aku sekalian taruh biar aku bisa baca komen Kenapa Bae? Kenapa? Oh mananya aja aneh banget settingannya Iya hmm. Iya Cyclops, IG Cyclops apa co? IG ku? IG -ku. Aku? Jangan ya pun, kita fior Rumbai aja, rumbay, petit rumbay, petit petit. rumbay aja. Enggak nggak susah lawannya rum ya mam, lu berapa jam mam, sebulan mam? 100 100 Oh my god, anjir aku. aku Gak ada yang nanya kak Vior itu. Seratus sudah, kayak family seratus tuh. Kuis iya, lagi <laughs> kuis tuh seratus jam.